Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Camojip. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balas serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian dan banyak sekali di Instagram saya belum sempat buka ya guys. Mohon maaf ya karena dari kemarin agak sibuk seperti itu dan di sini requestan daripada teman-teman sekalian yaitu drone Turki Butuh Malaysia, guys. Wow, kok bisa gitu kan? Ini ada drone dari Turki dan dia ke Malaysia seperti itu, atau diberikan atau gimana ya? Saya kurang tahu di sini infonya. Langsung saja kita play videonya, guys. Let's go. Oke. Okay. Oke ini yang di Pertuan Agung ya Malaysia putuskan borong drone angka Turki Situs oh. resmi Kementerian Pertahanan Turki Pada hari Minggu 9 Oktober 2022 menyebutkan Menurut pernyataan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan Malaysia Hisamudin Hussein Malaysia telah memutuskan untuk membeli unit drone serang angka dari Turki Wow Dalam keren banget Dalam laporan itu disebutkan Bahwa pada skema tahap pertama pembelian Pihak industri pertahanan Turki Tai Akan okay. mengirimkan tiga unit drone angka yang dibeli untuk Angkatan Udara Malaysia wow. Dan 3 drone angka lagi dalam skema opsional Dari data yang dirangkum Pihak Malaysia sendiri menyebutkan Bahwa kontrak pasokan drone angka antara Kementerian Pertahanan Malaysia dan Tai Diharapkan segera ditandatangani dalam waktu dekat Dimana dengan kontrak tersebut Maka terjawablah bahwa Malaysia telah menjatuhkan pilihannya pada drone angka buatan Turki. Mm -hmm. Karena sebelumnya kita ketahui bahwa angkatan udara kerajaan Malaysia telah membuat kontrak pengadaan drone untuk angkatan udara mereka. yang Oke okay, akhirnya... wow jadi seperti ini ya guys ya drone nya itu ya kan. Ternyata saya kira dronenya drone nya seperti drone-drone kecil aja gitu. Ternyata ini untuk angkatan darat ya angkatan darat di Raja Malaysia. Dan Malaysia sudah meminang tiga drone. Masya Allah ya tiga perusahaan besar yang masuk dalam kontrak tersebut. Satu wow. General Atomics asal Amerika yang menawarkan MQ-9 Reaper yang memiliki okay, harga per unitnya tiga juta dolar atau sekitar 488 miliar rupiah. Oke. Okay. Dua Perusahaan asal negeri Pak Jinping China CAIC yang menawarkan Rodong-odong jenis winglong Dengan harga 6 <laughs> juta yuan per unitnya Atau sekitar okay. 12 miliar rupiah Wah mahal Dan banget tiga, ya Perusahaan Tai asal Turki Yang menawarkan drone angka Dengan harga di sekitar angka 20 juta dolar unitnya. Wow Jika kita mengambil kesimpulan Maka pilihan militer Malaysia Untuk membeli drone angka Merupakan keputusan yang tepat Betul. Karena tercatat Drone angka buatan Turki hingga saat ini belum pernah mengalami insiden impoten mesin wow. seperti yang sering dialami oleh drone MQ-9 Amerika dan juga Winlong buatan China. Oke. Okay. Di mana dengan harga yang standar tersebut, maka ke depan, pihak militer Malaysia akan menjadi pengguna drone Turki pertama di Asia Tenggara, uh. yang akan. Jadi ah, coba kita dengar lagi guys. Akan menjadi pengguna drone Turki pertama di Asia Tenggara Jadi Malaysia adalah pengguna drone Turki ya di Asia Tenggara Wow mantap sekali ini ya Untuk memperkuat istilahnya Angkatan Udara atau Angkatan Udara berarti ya bukan Angkatan Darat Sorry saya salah ya Jadi untuk memperkuat Angkatan Udara di Raja Malaysia guys Seperti itu ya Mantap Yang akan mengoperasikan drone buatan Turki yang memiliki kemampuan bertahan di udara selama 30 jam lebih pada ketinggian wow. 30.000 kaki Mantap, dengan sistem guys. senjata yang mampu menghancurkan target darat dengan berat 350 kg lebih muatan Whoa. tidak disebutkan apakah Malaysia juga akan memborong drone Bayraktar TB2 namun kemungkinan okay, besar okay. hal itu akan menjadi pertimbangan bagi Malaysia karena Mantap. jauh sebelumnya Pihak Malaysia dan Indonesia juga telah mendapatkan tawaran dari Turki untuk drone Bayraktar TB2, okay. yang pernah diungkapkan secara langsung oleh Menlu Turki Mavlid Kavusoglu pada pertengahan 2022 yang lalu. Okay. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Mm -hmm. terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi Drone angka daripada Turki yang dibeli oleh Malaysia ya Mohon maaf ada kesalahan tadi guys Maksud saya adalah angkatan udara di Raja Malaysia Dimana untuk memperkuat pertahanannya seperti itu guys Wow ini keren banget asli keren banget guys Gimana komentar daripada netizen-netizen yang ada di video ini Langsung saja kita coba cek ya Semoga Indonesia turut membeli drone Turki berbanding mau memperkuat pertahanan negara serumpun. Oke, okay. support Malaysia. Semoga maju bersama. Allahu akbar, perkuat militer Tanah Melayu. Salam, ukhuwah Islamiyah dari Indonesia. Wih, mantap! Alhamdulillah, amin. Negara Malaysia dan Indonesia serumpun sepakat bertahan negara serantau, oke. Okay? Yang penting Indonesia Malaysia tak perlu dengar cakap-cakap telaga negara luar. Indonesia Malaysia tetap bersama, oke. Okay? Malaysia Indonesia wajib satu hati. Jangan harapkan drone atau besi buatan semata-mata. Tapi penyatuan ummah serta uhwah itu yang paling utama. Mantap ini komentarnya ya. Alhamdulillah semangat hidup. Malaysia, Turki membantu negara Islam Nusantara. Terima kasih Turki, negara Islam terus berjuang. Insya Allah, Amin Amin. Oke okay, guys, dan itu komentar-komentar banyak sekali ternyata di sini komentarnya dan banyak juga yang dari Indonesia mengatakan tahniah seperti itu ya kan. Mantap nih tetangga, nggak banyak gembar gembor langsung borong drone Turki yang nggak kaleng-kaleng. Wih, mantap. TNI juga beli karena bukan hanya drone intai tapi sekaligus eksekusi sasarannya benar. Nah ini memang keren banget sih kalau kalau menurut saya drone angka Turki ini guys memang keren banget dan Malaysia borong 3 unit guys. Apakah nanti Malaysia akan menambah ya kan kita juga belum tahu ini. Wow keren banget mantap banget ini guys ya Allah. Keputusan yang bijaksana untuk Malaysia. Oke, okay. bangsa Melayu dari zaman Khalifah Utsmaniyah sudah saling rapat dengan bangsa Turki. Karena itu bendera di setiap wilayah Malaysia malah bendera Malaysia sekarang menggunakan lambang bulan dan bintang, yaitu lambang Kerajaan Utsmaniyah. Oh begitukah? Kita harus memperkuat pertahanan Malaysia Indonesia Brunei karena kita adalah bangsa yang sama Dahulu kita dijajah bersama-sama dan dipisahkan menjadi beberapa negara berbeza Sekarang kedaulatan kita Malaysia Indonesia Brunei sedang diambang peperangan China sudah mengklaim perairan kita dan mereka sesuka hati memasuki wilayah kita Aku tidak kisah jika Indonesia termasuk wilayah dan Malaysia tidak berasa marah jika Indonesia termasuk ke perbatasan uh, Malaysia karena kita bangsa yang sama dan pernah menjadi satu negara yang sama. Dan nenek moyang kita bersama-sama berperang menentang penjajah. Aceh dan Sumatera menghantar tentara-tentara memerangi Portugis untuk bebaskan Malaka. Tentara dari Aceh dan Sumatera juga datang membantu di Kedah ketika berperang menentang Siam. Oke okay. karena kita pada masa itu adalah satu negara yang sama Nenek moyang kita bebas menyeberangi Selat Melaka dari Pulau Sumatera ke Semenanjung Dan dari Semenanjung ke Pulau Sumatera tapi, jika bangsa lain yang masuk ke perbatasan Malaysia seperti China, aku rasa marah dan tidak boleh terima. Ini komentar daripada Malhamah Al Kubro. Jadi, dua hari yang lalu, ini guys, teman-teman bisa lihatlah komentar-komentar di video ini karena memang sangat-sangat banyak sekali komentar-komentarnya, guys. Dan tidak semuanya saya baca seperti itu, hanya yang menurut saya itu, ah uh, gitu kan? Nah, seperti itu. Oke, guys, mungkin itu saja video kali ini. Dan tania buat Malaysia karena sudah memborong drone angka, ya, daripada Turki. Wow, itu memang keren banget sih, guys. Pengguna pertama drone angka dari Turki, buatan Turki, yaitu adalah negara Malaysia. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request Dan kalau teman-teman gak request Pasti saya juga gak tahu ini guys Ya, Terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Buat teman-teman semua yang mau request Langsung saja DM di Instagram Atau kolom komentar dipenuhin aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh